Before flying and first day, nah di sini uh, saya mengambilnya itu dari uh, buku PTI Utrecht, karena saya uh, belajar di Utrecht. Uh, di sini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu adalah uh, administrasi. Nah, administrasi di sini termasuk adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini biasanya di rekomendasikan oleh universitas masing-masing misalkan untuk di utara itu direkomendasikannya adalah asuransi AON mungkin... ada apa ya mungkin direkomendasikannya adalah asuransi AON silahkan mungkin... ya kita dilanjut. Oh ya baik. Kemudian kalau misalkan di Leiden mungkin asuransi yang direkomendasikan adalah yang lain. Kemudian ada student visa. Nah student visa ini juga untuk pendaftarannya lewat universitas jadi tidak lewat Kedubes. Nanti diurus oleh universitas terlebih dahulu baru dokumennya dikirim ke Kedubes ke kedubes oleh universitas dan kita baru diberitahu nanti saatnya kapan harus ke kedubes di Jakarta atau misalkan Surabaya. Nah di sini yang biasanya perlu uh, dilampirkan adalah copy paspor. Kemudian di sini uh, antecedent sertifikat NTB declaration ini itu uh, jadi Indonesia itu dianggap hampir semua wilayah kecuali Bali itu uh, berisiko untuk Uh, tuberkulosis. Jadi uh, setiap kali uh, dari Indonesia dan juga negara-negara lain di daerah tropis yang berisiko untuk tuberkulosis, itu kita harus menandatangani bahwa kita bersedia ketika sampai di Belanda kita dites untuk ronsen paru-paru apakah bersih atau tidak dari tuberkulosis. Ini pengecekannya nanti akan terus-terusan dicek selama 6 bulan sekali, akan selalu mendapat undangan untuk datang ke kantor uh, wali kota atau kecamatan eh kantor wali kota di sana ya yeah. kemudian ada financial proof financial proof ini adalah hmm, bukti bahwa uh, secara keuangan itu cukup kalau misalkan mendapatkan beasiswa itu biasanya nanti bisa minta letter of guarantee itu artinya dijamin oleh uh, pihak beasiswa untuk keuangan di sana nanti aman. Kalau misalkan nanti biaya sendiri atau uh, partial scholarship, nah itu harus melampirkan uh, bukti seperti rekening koran bahwa untuk misalkan dua tahun di sana untuk belajar itu satu bulannya, kalau tidak salah dulu itu minimal 900 euro untuk biaya satu bulan, berarti tinggal dikali 24 Uh, bulan dan nanti totalnya berapa itu harus ada di rekening jadi aman di sana tidak akan terlantar nah, kemudian uh, health insurance tadi harus polisnya sudah ada, kemudian membayar visa seperti itu, nah kemudian ini ada uh, legaliser akta lahir legaliser akta lahir ini seperti uh, sebenarnya opsional, tetapi E, mungkin sangat disarankan kalau misalkan tidak tahu di sana nanti dibutuhkan atau tidak. Nah ini e, legalisir akta lahir ini sangat dibutuhkan nanti untuk e, pendaftaran diri ke kantor wali kota tempat tinggal. Misalkan saya waktu itu tinggalnya di Utrecht ya saya harus e, nanti mendaftarkan diri di sana. Nah itu kalau di Utrecht sendiri sebenarnya tidak membutuhkan, tetapi kalau misalkan saya tinggalnya di uh, kayak kabupaten di seberang Utrecht, uh, Zaulen misalkan, nah itu malah membutuhkan dari legalisir akta kelahiran ini jadi lebih baik eh, disiapkan. Nah ini caranya eh, datang ke distrik capil untuk mendapatkan kutipan kedua apabila dokumennya lebih dari lima tahun. Kemudian eh, bisa dilegalisir dulu ke Kemenkumham, Kemenlu, dan yang terakhir ke eh, kedubes Belanda. Nah, di sini yang kedua itu adalah persiapan logistik. Nah, ini uh, pertama yang dibutuhkan adalah dokumen-dokumen. Nah, jadi dokumen-dokumen uh, yang dibutuhkan seperti misalkan transkrip uh, dari S1, kemudian uh, kartu keluarga, kalau misalkan membawa keluarga, nah itu uh, disiapkan semua letter of guarantee, letter of acceptance, itu bisa disiapkan semua, dan kalau bisa dibuat soft copy-nya. Jadi, nanti untuk berjaga-jaga, apabila ya, semoga saja tidak hilang di jalan, itu masih ada soft copy untuk buktinya. Kemudian, uh, di sini membawa debit atau kredit card, uh, baiknya itu bawa uh, mastercard. Visa masih bisa dibawa tapi agak susah mencari ATM-nya karena di Belanda itu ATM-nya hampir semuanya menggunakan Maestro yang merupakan anak dari Mastercard jadi sebaiknya pakai Mastercard kalau Visa itu rata-rata adanya ATM-nya hanya di tempat-tempat tempat-tempat eh, pusat kota jadi misalkan di stasiun kota besar atau eh ya biasanya seperti itu nah ini kalau misalkan tidak Bawa uang cash, karena biasanya bawa uang cash terlalu banyak itu kan takut terlalu riskan ya, bisa hilang atau bagaimana. Kemudian bawa juga alat-alat elektronik yang dibutuhkan, kemudian secukupnya saja kertas atau buku pensil dan pena. Kemudian pakaian, nah pakaian ini mungkin butuh batik, karena biasanya kalau kita ada acara KBRI atau PPI. Itu memakai batik, kemudian kalau misalkan mau bawa baju dingin, sebaiknya beli di sana aja. Kalau misalkan kecuali datang pada bulan Februari, karena pada bulan Februari adalah musim dingin di sana, jadi sebaiknya tetap membawa paling tidak mungkin dua atau tiga uh, setel pakaian musim dingin. Nah, kemudian di sini personal care itu... Uh, misalkan sikat gigi, odol dan sebagainya uh, yang sedikit-sedikit saja karena nanti di sana bisa langsung dibeli Kemudian personal medicine, ini obat-obatan yang harus dibawa dan apalagi jika memiliki uh, penyakit bawaan Dan kemudian di sini ada perintilan, perintilan ini bisa rice cooker kalau misalkan butuh karena di sana sebenarnya ada rice cooker Uh, tapi mereknya pun saya juga kurang tahu bagus atau tidak. Biasanya mahasiswa Indonesia mungkin bawanya yang kecil banget, uh, yang bisa masuk ke bagasi. Kemudian bawa materai dan cash secukupnya. Nah, materai ini kenapa penting? Uh, kadang kita suka kelupaan. Misalkan harus mengurus sesuatu di Indonesia dan akhirnya tidak bisa meminta bantuan saudara atau misalkan keluarga itu kan harus menggunakan surat kuasa nah jadi e, butuh materai di situ agar surat kuasanya bisa di scan dan e, digunakan untuk keperluan kuasa di Indonesia Oke, secukupnya misalkan 50 atau 100 euro itu bisa bertahan untuk hmm, mungkin 3 sampai 1 minggu tergantung pemakaiannya bagaimana e, nanti bisa langsung ambil lagi uangnya lewat debit atau credit card ketika menemukan ATM di sana. Kemudian, eh, dapatkan eh, kamar sewa. Nah, kamar sewa ini sangat eh, berbeda-beda sekali dari setiap universitas. Eh, mungkin nanti di Leiden-Leiden, atau di Eindhoven bisa ditanyakan ke Mas Iwan dan Mas Risman. Kalau misalkan di Utrecht itu nanti e, bisa teman-teman langsung menghubungi PPI Utrecht karena PPI Utrecht biasanya sudah mendaftar e, ruangan dari mahasiswa-mahasiswa PhD yang biasanya menyewa satu rumah. Jadi biasanya kamarnya masih kosong satu atau dua itu disewakan juga untuk mahasiswa yang lain atau misalkan rumah dari warga Indonesia yang tinggal di Utrecht. Nah, itu biasanya mereka juga menyewakan kamarnya. Nah, itu bisa diakses semua lewat PPI Utrecht. Kemudian, kalau misalkan tidak ada setahu saya, itu bisa ke makelar juga. Jadi, makelar itu ada rekomendasi dari website universitas biasanya. Itu nanti bisa mencari kamar seperti apa, yang dibutuhkan, dan budgetnya berapa, nanti kontak lewat sana, dan kemudian membayar maklarnya bagaimana. Mungkin nanti kalau nggak salah Mas Risman menggunakan jasa ini bisa ditanyakan lebih lanjut. Dan lain-lain. Lain-lain di sini adalah pastikan bahwa SIM kemudian KTP, bukan SIM, SIM-nya di Indonesia itu masih valid sampai nanti pulang. Dari Belanda kemudian uh, pastikan juga kalau misalkan mau jalan-jalan ke negara Eropa Daratan atau misalkan jalan-jalan ke luar negeri dari Belanda itu uh, Untuk mendaftarkan SIM internasional karena bisa dipakai di sana uh, Tapi setahu saya itu bisa dipakai di luar Belanda tetapi di beladanya sendiri tidak bisa Ini mohon koreksi juga nanti dari kedua teman-teman saya Kemudian kalau misalkan nomor Indonesia ingin diaktif tetap aktif jangan lupa diisi pulsanya dan sebaiknya potong rambut dulu untuk yang laki-laki ya mungkin sebelum ke Belanda karena potong rambut di Belanda itu mahal kecuali mau potong rambut sendiri mungkin sekitar 10 sampai 20 euro. Kemudian nah ini sebelum berangkat coba hubungi dulu PPI Kota Studi. Mereka mungkin uh, bisa melakukan ada penjemputan di bandara, jadi uh, nanti kalian bisa memastikan jadwal keberangkatan kalian sesuai dengan jadwal penjemputan uh, dari teman-teman PPI di sana. Jadi aman, tidak terlantar di bandara dan harus bingung mencari cara untuk ke kotanya sendiri bagaimana. Kemudian hari pertama, di sini bisa memberi SIM card dari Belanda, ada beberapa... SIM card provider di sana Kemudian ini bisa Bahkan bisa dibeli juga di bandara Kemudian membeli OV chip card Jadi OV chip card itu seperti yang terlihat Di sini, ini kartu yang digunakan Untuk uh, transportasi Di bandara, jadi di tab Fungsinya sama seperti e-money uh, Kalau untuk di Trans Jakarta Atau misalkan Trust Jogja Uh, kemudian uh, kalau yang biru ini bedanya biru sama kuning yang biru ini dia itu anonymous, jadi bisa digunakan siapa saja Kalau yang uh, kuning ini personal jadi uh, nanti ditarik debit dari rekening sendiri itu bisa dan ada foto nama dan lain sebagainya kemudian jangan lupa beli makanan hangat dan istirahat dulu untuk hari pertama. Nah nanti baru dalam seminggu pertama itu banyak yang harus dilakukan. Yang pertama registrasi di uh, wali kota, nah ini biasanya harus jadian dulu. Kalau di sana itu biasanya setiap kali kita mau uh, bertemu dengan seseorang pastikan untuk membuat janji terlebih dahulu karena di Belanda itu sangat tertib dan bahkan dengan orang lain teman eh, satu kuliah pun kita tetap harus membuat janji dulu karena kadang mereka sudah membuat hmm, apa jadwal untuk eh, kegiatan sehari-hari itu sudah sampai minggu depan seperti itu kemudian eh, Dapatkan juga residence permit. Residence permit ini seperti KTP di Belanda, bukti bahwa boleh izin tinggal di sana. Kemudian melakukan tes TB yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian di sana, setelah sebelumnya kan sudah mendaftarkan asuransi kesehatan, ya. Nah, di sana nanti harus mencari klinik atau klinik terdekat dari rumah atau klinik kampus untuk mendaftarkan diri register di uh, dokternya di sana nah ini sama seperti modal BPJS kan kita BPJS ketika mendaftar juga harus ini ya menuliskan kita pas kelas sekelas satunya itu mau di mana, mau di puskesmas mana atau di dokter mana nah yang terakhir adalah uh, hunting sepeda bekas karena di Belanda itu